sama waati wal wa ja'alallu manaati nur tanda waqaf namanya waqful Awla sebaiknya berhenti namun juga boleh dilanjutkan thummal ladzina kafaru rabbihim ya'dilun bim tashdid bacaan gunah masyadada mendengung selama dua harkat alhamdulillah iladhi khalaqassamawati wal arda wa ja'ala al zuluma تي وَالنُّور ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ Aldo Angelah mim sukun bertemu dengan mim hukum bacaan mimi membacanya mendengung selama dua harokat kemudian di sini ajalah ada tanda wakaf namanya wakful aula ketika di wakaf di sini tanwinnya dihilangkan menjadi hukum bacaan Iwat Iwan itu tanwinnya diganti dengan Panjangnya dua harkat Hualadzi khalaqakum min tinin <tuh> Thumma qada ajalah Wa ajalum musam Ada mim bertasdit hukum bacaan gunah mushaddadah. Kemudian di sini juga ada mim bertasdit hukum bacaan gunah mushaddadah. membacanya mendengung dua rukat. wa ajalum musam. تارون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Wa mata ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim Mim Sukun bertemu dengan Mim Idham Mimi Mendengung selama dua harkat kemudian Nunsukun bertemu dengan huruf Hamzah yang berupa alif hukum bacaan iduhar membatanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim kanu anha muqridin faqad kadzabu bil haqq lam ma sukun hukum bacaan qalqalah sughra pantulan kecil Kemudian di sini ja hukum bacaan mat wajib mutasil karena mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat panjangnya lima harokat. فَقَدَ <tik> كَذَّبُ بِالْحَقِ الْمَجَّالِ فسوف Di sini ada mim sukun bertemu dengan selain huruf selain mim dan ba hukum bacaan idzhar syafawi cara membacanya bunyi mimnya dibaca dengan terang fa am kemudian di sini nun sukun bertemu dengan huruf hukum bacaan ikhlak nunnya diganti menjadi mim amba Kemudian ba di sini hukum bacaan mad wajib mutasil, panjangnya 5 harakat. Am <tuh> ba umakanu bi yastadzin. Fa qadadzabu bil كلا ما جاءهم فسوف يأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزؤون. ألم يروك أهلك نا من قبلهم من قرون مكة ناهم من قرون مكة ناهم في الأرض ما لَمْ نُمَكِلَكُمْ وَأَرْسَلْنَا hukum bacaan mat wajib matasir, panjangnya midarara, hukum bacaan ma'iwat, tandunya tidak harus dibaca, namun diganti dengan mat, panjangnya dua harga wa arusalna sama alaihim midarara tanda waqaf namanya mustahab aslah boleh berhenti, boleh tidak Anhar, hukum bacaan Ibu nun sukun bertemu dengan H. membacanya, nunnya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْ لا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ كَفَرُوا Hukum bacaan matja'ismun fasil karena ada matta'abi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam lafat in hadha yang berupa alif Panjangnya lima harukat Kemudian in hadha da juga matja'ismun fasil Karena matta'abi'i bertemu dengan hamzah yang berupa alif di dalam lafat illa Panjangnya lima harukat فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر malak lawlah juga hukum bacaan madde'is memfasil pandangnya lima harukat waqalu lawla unzila alaihi malak walau anzal kalla qudiyal sadaqallahul azim semoga bermanfaat jazakumullahu khairul jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh